di kategori 1 LPTK Universitas Wijaya tahun 2022. Saya berasal dari SK Negeri 2 Abang Kabupaten Bukal, Kabupaten Kulit. Pada hari ini, 5 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan praktik uji kinerja atau UKIN Praktik pembelajaran di kelas 4 Tema pagi, pekerjaan subtema 3 pagi, selamat pada pembelajaran pagi, selamat nomor peserta saya selamat pagi, Terima kasih selamat pagi, selamat warahmatullahi wabarakatuh Hari ini. Baik. Ya. Ya, baik ya. biasa, sebelum kita mulai pelajaran, ya. siapkan teman-temannya berdoa. Terima kasih. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayo Ayo Banyanya wabarakatkan Cek dulu keakhirannya Anissa Peribuan Atung Kadewi Iya Bilal Umi iya, Jalsi Agustin Cika Adi Mahanani Dan Prawarsa Ya Pirsanga Liaty Putri Wil Nessar Morata Ayo, Pak Kenapa, Muhammad M. M. Pak, Ayo, Pak. Ayo, Pak. Sultan Arasid Ayo Pak. Adel. Zahra Salama. Kelapa Aqila Deliza. Masuk semua? Masuk ya, sebelum kita lanjut, supaya kita habis semangat aja pada hari ini, sekarang kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ya, seorang enggak minta untuk ke depan memimpin teman-temannya? De iya. Oke. Ikuti instruksinya. Tiga ya. Pembelajaran Ya, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 4 subtema 3 pembelajaran 4. Ya. Apa judulnya? Pekerjaan Selamat pagi, pembelajaran kita bahasa indonesia dan PPKN. oke okay. selanjutnya tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah bahwa setelah nanti kalian menyaksikan tayangan audio visual video pembelajaran dari platform youtube Kalian diharapkan dapat menganalisis unsur intrinsik dari sebuah cerita yang ada dalam teks secara terperinci. Jadi unsur intrinsik cerita itu nak, ya? Siapa tokoh di dalam cerita itu? Kemudian bagaimana watak atau sifat tokoh itu? Di tempat terjadi cerita itu atau latarnya di mana nanti, kemudian pesan moralnya apa? Nah itulah namanya unsur intil Ya, kemudian setelahnya sudah tayangan audio visual, video pembelajaran dari platform YouTube, kalian nanti diharapkan dapat menyelesaikan peta pikiran tentang unsur intrinsik dari teks cerita yang sudah kalian saksikan atau kalian baca nanti ya Kemudian yang ketiga Melalui diskusi serta didik Dapat menganalisis nilai sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila Untuk menyelesaikan tentang pikiran dengan berperinci Itu tujuan kembatan kita yang ya ke keempat ayo siapa yang mau membacakan Anza, bacakan yang keempat. Lalu, berubahkan dan tajuan-tajuan untuk tadi, maku mengisi kegiatan yang berkaitan dengan pengalaman yang tidak wajar tidak. Lalu, berubahkan ke hari secara benar. Ya, itu ya. Murni yang kelima. Siapa yang bisa membacakan? Lalu, Lalu, ini pembacaan. Keseluruhkan diri, menyelesaikan soal yang lain untuk diatakan yang Iya itu Jadi kalian Nantinya Akan jawab soal Ya secara tepat Oke paham? Ya Selanjutnya Bapak akan Bertanya dulu Adakah di tempat atau di lingkungan tempat tinggal kalian, teman atau orang yang berasal dari daerah lain. Ada Pak, dari Jawa. Oh, dari Jawa ya. Oke. Okay. Seandainya kalian bertemu dengan teman ataupun dengan orang lain berpapasan di jalan, bagaimana sikap kalian? kau kenapa nah, ya misalnya ya ada tetangga kalian atau kerabat kalian yang tinggal di lingkungan mengalami kesusahan. apa yang kalian lakukan Menyak. atau Menyak. Oke selanjutnya kalian kan suka menegur, kemudian menyapa, Jika bertemu, kemudian suka menolong, ya. Sikap-sikap yang bapak sebutkan tadi sudahkah termasuk mengamalkan Pancasila? Sudah. Sudah. Utama Sudah. sila ke berapa? Sila. Ya? Oh, tidak bunyinya? Sudah. Ya? semua paham ya? ya oke selanjutnya sebelum kita lanjut kita akan bentuk kelompok dulu ya silahkan maju untuk bentuk kelompok ini tadi tempatnya silahkan bentuk kelompok satu siapa kelompok Ketua satu ketuanya si Ramda Ali kelompok dua siapa ketuanya ya silahkan kembali yang sudah ya, dapat kelompoknya ya, kelompok kelompok 4 kelompok 5 nah, semuanya sudah punya kelompok kerja peserta didik. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. 4. 5. Ya. Semua sudah kebagian KKPD? Sudah. Ya, sebelum kita menyelesaikan NKPD nah ya. Saksikan dulu video pembelajaran kita Karena kalian nanti akan mengerjakan lengkap ini itu Sesuai dengan yang kalian saksikan Ya, oke okay. Saksikan dulu tayangan apakah kamu pekerjaan seorang kepala desa Dan baik apa yang bisa kita contoh dari mereka Tak terus bekerja sebagai kepala desa Desa Serewangi, Pak Tulus tinggalkan desanya berdunia satu persatuan dan kesatuan. Ayo kita cari tahu cerita Pak Tulus berikut ini. Berikutnya tentang pentingnya budaya Teguh Yusaha. Setarnya di Desa Serewangi. Tidak semua desa Serewangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kamu ini digugas sebagai wilayah transmigasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak mengandangkan kedekatan mereka kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling teguh sapa. ketika bapak pasang di lorong antar rumah penjalan atau bebasan tak pernah terlewat untuk saling menuduh sekedar mencapai Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Sampai putar kabar atau gincang sejenak Semua saling kenal, semua saling berdiri Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri Dia akan melihat di sini Dia masih mandiri tidak di rumahnya Pada suatu pagi Pak Tulus tidak menjumpai Nenek di halaman yang Tulus menutup pintu Tapi tidak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk ke kapat terkejut Melia menjumpai Nenek Ijah berpulai masuk depan ruang tanahnya terus mengajak beberapa warga membawa menegajah ke dokter terdekat. Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga menaikkan menegajah sampai puing. Tidak ada warga yang menolak. Semua sudah adalah membantu. Mereka tahu telah selalu ketika mereka dengan kesulitan, pasti akan dibantu. Budaya Tepul sama menjadi perekat warga. Budaya Tepul membangun kepergulian terhadap sesama. nah Tulus mengajak berdasarkan cerita tersebut. Ini adalah musuh-musuh cerita yang ada dalam tulisan ya, berarti kan, kalau bentuk atau ada di apa, kemudian tokohnya siapa saja, sifat tokohnya bagaimana, tempatnya tadi di mana, dan awal ceritanya bagaimana, akhir ceritanya seperti apa, kemudian pesan moral atau moralitas yang disampaikan apa, hingga membantu warganya Pak Tulus memantapkan silaturahmi silaturahmi, indah dan kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan belajar mengenai memahami yang simbol sila tertidak Pancasila Simbol dari sila tertidak Pancasila yaitu Pohon Beringin Lalu apakah makna dari Pohon Beringin? Maka dari Pohon Beringin mengartikan bahwa Pancasila merupakan tempat bertemu atau bertemu bagi seluruh rakyat Indonesia Agar berasa aman dan nyaman, meskipun ada banyak perbedaan akan seluruh bangsa Lalu, nilai-nilai yang, atau, nilai pertingan yang pertingan sila adalah sila Selamat untuk ya. persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama hmm. Di atas kepentingan pribadi atau golongan Kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa Ketiga, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa ya. Penerapan sila ketiga pada Yang kedua yaitu bangga dengan karya bangsa Yang kedua itu Ketiga yaitu menghargai perbedaan Selanjutnya yaitu menghentikan kepentingan bersama dalam hidup dan masyarakat Berikutnya yaitu tidak menyebabkan kebencian dan fitnah Berikutnya yaitu menjaga pandang lain kesatuan di keluarga dan masyarakat Baik, setelah tadi kalian menyaksikan tayangan Ya Silakan kerjakan tugas yang ada di LKPD atau kegiatan yang ada di LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Di LKPD itu ada dua kegiatan, ya analisis, kemudian menuliskannya pada tetap pikiran yang ada di LKPD. Coba lihat LKPD ada enggak peta pikiran dari situ. Ya, sekarang silakan diselesaikan LKBB-nya. <SILENCIO> <Adalah. SILENCIO> Ditulis nama, kelompoknya, anggotanya, siapa-siapa, tulis. <SILENCIO> Silahkan dituliskan isiannya Mana nah, Kalian baca itu nah, Kemudian kalian analisisnya nah, Lalu tuliskan di sini hasil analisisnya Boleh ini tagnya Kita ukur Tokonya itu orang-orangnya siapa saja, gitu ya, kemudian sifatnya gimana, sifat tokonya. Oke, eh. saya di tokonya, nama-nama orangnya, sifatnya apa? Boleh sini dulu, gak lupa. Boleh bisa, Oke, boleh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, selesai semua ya pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Kerja kelompok kalian ya. ya. Pada presentasi ini Setiap kelompok harus maju Untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Nah, kepada kelompok yang belum gilir maju Nanti silakan ajukan pertanyaan Ajukan pendapat, ajukan saran atau masukannya Pada kelompok yang maju ya Semua harus Punya pendapat Harus punya pertanyaan Paham? Siap ya, paham. Oke sekarang Kita mulai dari kelompok yang sudah Siap? Oke kelompok satu Kita silakan untuk maju Ayo Oke bacakan ya yang lain perhatikan ya, nanti silakan bertanya. Masukannya, sarannya dimana? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompos satu, dikir saya, dikir saya, dikir saya, dikir saya, dikir saya, dikir saya. teruskan. Soal ini prinsip. Baik, hmm. perhatikan, Bu. Ayo kita tuliskan di peta pikiran berdasarkan cerita di atas tulisan hati Anda kritik apa? Silakan pada peta pikiran berikut. Hmm. Judul. Pentingnya. Perhatikan yang lain. Sama tidak? lu oh, cepet kok kita mana? Kan? Kan, tempat teranggung, ya? hey. apa kamu ke? mau ditanya mau bertanya silakan Ayo kami dari 6 oh iya kopernas iya. oh, mau Bersanya, bertanya silakan apa itu pesan moral apa pesan moral kali kita harus membuat baik ah kita harus membuat baik jadi pesan moral itu pesan yang menyuruh kita untuk berbuat baik gitu, gitu ya? jelas ya oke masih ada yang mau ditanyakan sudah tidak ada lagi ya, ya kita kasih aplos dulu aplos dapat bintang oke buat yang bertanya juga dapat bintang kita kasih aplos Oke kalau kita ada lagi silahkan duduk untuk kelompok satu Iya Oke kelompok yang selanjutnya Ah kelompok empat yang sudah siap ya Silahkan Silahkan Amin ah, kita Kanza ya Oke Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mengatakan hasil berdiskusi kami. Anggota pertama Benda, yang kedua Rizal, 3 Pakan, 4 Karel. Tulisan hasil nah, analisis, ya. analisis kalian mengenai nilai sikap dan nilai dengan pengamatan Ya. Dan kolom peta pikiran berikut. Loh, yang lain perhatikan peta pikirannya Nak ya. Perhatikan. Enggak baca enggak? Kan? Satu, bangsa dan kita terhadap tanah air. Dua, adalah berkembang demi kepentingan bangsa. Tiga, Hasil. hasil diskusi kami sebagai teman-teman yang mau bertanya ya, okay. Nah ini ada kelompok. contohnya adalah menggunakan produk Indonesia. Oh itu contohnya. Ini contoh bangga cinta air. Adalah bangga menggunakan. Iya, iya, iya. Nah itu ya, jadi kita harus bangga menggunakan produk Indonesia. Iya, iya, iya. Jangan bangga menggunakan produk asing. Ya. Oke, selanjutnya masih ada. Silakan. Ada yang berbeda jawabannya. Iya, iya. Dengan punya kelompok, Pak, semuanya sama. Sama, sama iya. Masih ada yang mau ditanyakan? Ya. Sudah. Oke, kalau tidak ada lagi kita kasih aplaus dulu. Wah, kita kasih bintang. Ini bintangnya bagi satu-satu. Oke. Dan buat yang bertanya juga dapat bintang. Iya, kasih aplaus. Oke. Kelompok yang terakhir, kelompok tiga. Belum tadi kan? Oke, silakan. maju kelompok tiga. Kelompok terakhir. Ayo maju. laki lagi yang lain siap-siap. Pertanyaannya, ya? Masukannya? Yuk! Akan membacakan Akan membacakan Hasil hati, diskusi, diskusi kami. kami Pada kegiatan Pada, pada kegiatan berapa? Pada, pada, pada, kegiatan pada kegiatan satu Bacakan jawabannya Menjelaskan Menjelaskan Menjelaskan hasil analisis Kalian pada Kalian hasil analisisnya Yuk Ini dia berdaya dan, ini dan kita berjumpa kita menuju menolong dan desa, Omere, cerita, orang dan di kita harus sebaik dan kita juga saling membantu dalam kami untuk ini Oh. Nah ini. Kelompok berapa nih? 5. Ya, silakan sebutkan. Nah, itu. Mungkin mempererat. Jadi pentingnya budaya tepuk sapa itu untuk mempererat hubungan kekerabatan, ya? Atau untuk menjaga persatuan dan kesatuan antar sesama, ya? Paham? Paham. Jelas jawaban dari teman kita? Ya. Masih ada yang mau ditanyakan? tidak ada lagi kita kasih bintang ada yang bertanya juga dapat bintang silahkan kembali ke tempat duduknya selanjutnya semua selamat ditadikan sudah ya, sekarang bapak tanya sekaligus bapak akan menilai apa yang betul-betul Memperhatikan di dalam diskusi kita tadi Oke okay. Apa judul Teks cerita Yang sudah Kita Bahas tadi Enggak nah, Pentingnya budaya Pentingnya budaya Tegus apa budaya... Ya bagus ya Kanza Eh, siapa saja tokoh yang ada di dalam cerita tadi? Nah, apa? Siapa? Yang Pakurus dan Miri Jambul. tempat cerita itu terjadi? Nah, apa? Ngabung Oke Selanjutnya, apa pesan moral yang disampaikan dalam cerita tadi? Kita berbuat baik dan kita juga harus saling membantu dalam kehidupan. Iya, kita harus berbuat baik dan harus saling membantu. Awal cerita dari teks cerita tadi. Awal cerita, ale, kedekatan warga, terikatkan warga, sering, warga sering, sering, sering, Apa sering, sering, sering, sering, sering, cerita, ya apa sering, sering, sering, sering, sering, Oke, selesai okay? kita ya. sekarang. Silakan kerjakan soal evaluasi mandiri. Silakan kerjakan mandiri, enggak ya? Dan ya. kerjakan latihannya Jawab yang... mirinya ya. sekarang Bapak minta dikumpulkan di ketua kelompoknya dan bawa ke depan silakan dikumpulkan ke depan Apa? apa ini nggak terlalu jauh mana terus teman kita aldi ya kan? sudah semua Dimana hasil latihannya? Ya. Wow. Oke sekarang Ditutup kubunya Ya. Nanti menyimpannya ya Sekarang kita refleksi Pembelajaran kita hari ini Oke Bagaimana perasaan kalian Pada pembelajaran kita hari ini? Ya. Selanjutnya Dari pembelajaran kita hari ini Apa Materi Yang belum kalian Pahami Sudah paham semua Sudah Alhamdulillah Ya, nah, ya. Apa Yang Membuat kalian Senang belajar hari ini karena anak Video pembelajaran nah, Ya Mantap ya karena anak video pembelajaran Betul? Semua pembelajaran ini? Semua Nah, menurut kalian Dari soal evaluasi Mandiri yang sudah bapak berikan soal itu sulit atau mudah Mudah bisa dijawab Bisa. Alhamdulillah Bisa. Nah. Oke sekarang Oke, Josie pulang Pembelajaran kita hari ini adalah tentang apa Pembelajaran kita hari ini Yang cerita pak moral dari cerita atau dari pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus selalu bersikap baik. Dengan bersikap baik berarti kita sudah mengamalkan pancasila. Terutama sila berapa Sila. Apa ini sila ketiga? Sila ketiga. Nah, ya sampai di sini adakah Tiga yang mau ditanyakan? Iya. Betul tidak ada? Semua materi yang Bapak sampaikan tadi sudah dipahami? Sudah. Wow. Sudah jelas? Sudah. Wow. Karena waktu kita sudah habis, sekarang silakan LKPD-nya dikumpulkan. Ya dikumpulkan kepada LKPD-nya nak? Sudah? Sudah. Sekarang silakan disimpan bukunya Sudah. Sudah semua disimpan peralatan tulisnya Sudah perhatikan nah, ya di rumah tolong kalian Terus menjalin komunikasi dengan orang tuanya ya Atau dengan kakaknya ataupun siapa saja yang ada di rumah agar kalian itu terus belajar ya belajarlah dengan pun dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa tugas PR-nya dikerjakan di buku tema itu ya boleh kalian berkelompok mengerjakan itu boleh juga secara mandiri ya Ma'am karena waktu kita sudah habis sekarang sebelum kita pulang, silakan ketua kelasnya siapkan berdoa. Mari Tulang dengan tertik, dimulai dari kelompok satu.